Karena rahmat Allah itu kalau sudah turun, maka akan mengalahkan azabnya. Jadi kalau rahmat Allah sudah turun, azabnya nggak akan muncul, sudah ditutup. Itu kalimat yang indah. Makanya kalau mau minta sama Allah, cari katakan. pertama, yes, yes, yes, ini ada tiga ya pertama, niatkan dengan utuh tujukan hanya untuk Allah saja yakin, yakin dulu ya, kalau keyakinan gak ada, susah nah, yang kedua cari kalimat-kalimat yang menyentuh, yang lembut ya sama Nabi Isa kan begitu juga ketika umatnya salah kan ya, ya Allah ya Allah, jika engkau ingin menghukum mereka in tu kalau engkau ingin hukum mereka karena salah mereka hambamu ya Allah tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah maka engkaulah memang yang maha penyayang dalam kehidupan ini kalau engkau mau hukum mereka ya Allah itu hambamu gini nih cara nariknya supaya gampang dipahaminya ibu bapak punya anak nakal banget ya sampai merusak nama baik dan sebagainya bapak marah tiba-tiba mau mukul, begitu mau mukul datang ustad mengatakan, pak seburuk-buruknya itu anak ketika bapak mau memukul, itu kan anak bapak juga bukankah bapak yang meminta kepada Allah supaya dia lahir bukankah bapak yang menyayang-nyayangnya dari sejak kecil bukankah bapak yang menggendong-gendongnya dan menghalangi setiap orang yang ingin menyakitinya apakah apa yang bapak kerjakan selama puluhan tahun ini hanya bapak gunakan untuk memukulnya apakah tangan yang pernah membelainya itu akan anda gunakan untuk memukulnya pak seburuk-buruknya anak itu anak bapak juga Apakah anda kemudian akan memukul ya? Nah, jangan nakal ya. Gak jadi mukul, pak. Ayuh ini pukulannya. Ya, Papa takut ketika tangan itu mulai mengenai pipimu, Papa akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa engkau lukai titipan yang aku telah titipkan kepadaMu? Maka kalau Papa nggak pukul kamu hari ini, itu artinya doa Papa supaya kamu bisa memudahkan hisab Papa di akhirat nanti. Jangan lakukan lagi ya. Bantu Bapak, nggak minta apapun. Bapak cuma pengen ketika menghadap Allah dipermudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu taala. Demi Allah dia berubah, Pak. Daripada kita keluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Ngapain kamu ke sini? Oh, bukan anak saya. Lantas anak siapa? <tik> Paham ya? Nah, ini sekarang Nabi Isa minta kepada Allah, umatnya luar biasa ini. Perilakunya udah wah. lah. Kalau dalam bahasa Spanyol itu <laughs> Bisa diatur Ini, itu, ini nggak bisa diatur lagi Tapi kata Nabi Isa apa? Ya Allah intu Kalaupun kau mau azab dia fa Mereka itu hambamu ya Allah Engkau yang menciptakan Apakah engkau menciptakan seorang hambanya untuk diazab? Tuh. Indah kan kalimatnya? Tapi kalau engkau ampuni mereka, Ya Allah, karena memang engkau punya sifat penyayang. Maka hamba mohon kalau kalimat bebas itu begini, Ya Allah, hamba mohon Ya Allah, anugerahkan sifat sayangmu kepada mereka sebelum engkau keluarkan azabmu untuk mereka. Kalau sayang sudah turun, azab gak mungkin keluar. Paham? Karena rahmat Allah itu kalau sudah turun, maka akan mengalahkan azabnya. kalau rahmat Allah sudah turun, azabnya gak akan muncul, sudah ditutup. Itu kalimat yang indah. Makanya kalau mau minta sama Allah, cari kata-kata yang menyentuh. dua Yang ketiga, niatkan tadi untuk ibadah. Jelas ya? Kalau anda niatkan semua pekerjaan untuk ibadah, doa untuk ibadah, minta saat sakit, minta sembuhnya untuk ibadah. Minta sembuh untuk ibadah. Ya Allah, hamba mohon. Orang mengatakan hamba nggak akan pernah sembuh. Orang mengatakan ginjal hamba tinggal sebelah. Orang mengatakan penyakit hamba mustahil sembuh. Ya Allah, saya ingin tunjukkan kepada mereka, bahwa ada engkau yang tidak punya batas dalam menyembuhkan hambamu. Ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk membuktikan kuasamu, ya Allah. Bahwa dengan sembuh, ya hamba, hamba akan tunjukkan kepada mereka bagaimana nikmatnya ibadah di masjid. Bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran, ya Allah. Dan hamba ingin wafat dalam keadaan beribadah kepadamu untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuasanya engkau kepada setiap hal yang engkau akan dati. minta Kalau cuma ya Allah, sembuhkan saya, sembuhkan saya, jangankan anda. Beo pun kalau dilatih bisa. Coba Ya ada jemaah haji itu udah diponis secara medis Ini susah pak Tinggal ngitung waktu aja hitung waktu Enak banget Waduh Kayak penjaga kematian aja gitu kan Ngitung waktu Ya teman-teman dokternya mengatakan udah pak Tapi saya mau haji Bapak kondisi begini Ikhtiar Ya udah Sekalian gak usah persiapan apa-apa ini ihram saya, kain kapan saya ini kisah nyata teman-teman, ini kain kapan saya katanya, saya bawa jika Allah berkehendak saya wafat, wafat saya di sana. jika tidak, saya akan kembali kata dokternya, ya pak ini sih secara medis paling lama, ya sepekan dua pekan berangkat ke sana Alhamdulillah haji Indonesia kan tamatu dulu jemaah kita kan, tamatu itu umrah dulu, baru haji, jadi ada tiga jenis ya, ada ifrad, haji saja tanpa umrah, ada keran, ya haji dulu, baru umrah ada tamattu umrah dulu baru haji. Nah, kesana sana itu tamattu dulu, umrah dulu, tawaf dulu. Uh tawaf. Muntah. Dia rafa. Istirahat, capek boleh lah Masuk kemudian ke puncak haji, wukuf. Baru dimulai wukuf, sudah lebih dari sepekan di Mekah, belum meninggal juga katanya. Wukuf <tuk tuk> lagi biasa. Muzdalifah kuat lagi, muntah lagi, keluar darah lagi, ta. sampai kemudian mina pun dimunah saat mabit, kata ada dua kan, nafar awal, dua hari dua malam di situ tinggal dengan nafar fani yang kedua gelombang kedua nafar akhir, di tiga malam di situ, tiga hari di situ, dia pengen ambil yang sempurna, saya pengen tiga hari, kalaupun saya wafat sempurna saya kerjakan sampai yang terakhir, Bismillah. Jadi begitu dikerjakan tuntas selesai haji, 40 hari belum meninggal juga, dokter bilang saya meninggal, tapi perasaan saya lebih enak. Ulanglah kemudian ke Indonesia dalam keadaan selamat, sentosa, sejahtera. Sampai di rumah, dicek di medis, sembuh penyakitnya, Pak. Sembuh. Sembuh. Pekan depannya, dokter yang vonis tadi, dia yang meninggal. Di kisah nyata, orang tadi udah jogging galun alun udah putar-putar dokter yang vonis, kayaknya tinggal ngitung Ngarif, Pak dia yang meninggal. Saya bayangin malaikat Israel kayaknya senyum-senyum aja, ente duluan. <tuh> gitu. Makanya saya sering katakan, kematian itu bukan ukuran kita. Tugas kita itu cuma ibadah. Sampai waktu itu tiba. Makanya kalau pengen semangat ibadah, bayangkan setiap hidup, mungkin hari ini saya wafat, mungkin hari ini saya wafat. Makanya tambah semangat ibadahnya. itu Dan maksiat akan ditinggalkan. Sebab ketika terpikir berbuat maksiat, membayangkan wafat gak akan jadi. Mau minum, minuman haram, Bagaimana kalau saat minum ini wafat Mau tanda tangan proyek yang tidak dijelas Bagaimana kalau saat tanda tangan itu wafat Mau gibah Bagaimana saat gibah itu wafat Nah itu maksiat akan tinggal Selesai dan kembali kepada Allah inilah yang disebut dengan ikhtisas. Jadi rumusnya iya kak di sini bukan sekedar dibaca, bukan sekedar kalimat hanya kepadamu bukan, tapi turunkan tiga rumus tadi. Yakinkan pada diri kita, tadi kalau dalam kalimat Quran tu inna, tancapkan di hati kita hanya Allah yang akan mengabulkan doa kita. Itu poin yang paling utama. Kalau keyakinan sudah sempurna di situ, cari kalimat-kalimat yang indah. Seperti tadi Nabi Zakaria, seperti Nabi Ayyub seperti juga Nabi Isa alaihissalam seperti puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alai anittum, kharison 'alaikum bil ra'ufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang ketiga, ini yang paling penting, niatkan permohonan itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Allah